selamat mudahan bagus bang itu discord server siapa? itu discord server temen. Bang teori gacha satu satu sampai sepuluh, oke okay, kita langsung oke okay, single single ya. Kita coba turutin kata pibwar dulu ya. Oke okay, tumbal di sini. Waduh single single free pula. <laughs> 8 biji free ya. Add friendnya, oh add friendnya. kan main di server Jepang, mana bisa kesini? Laboratorium terselubung, ini laboratorium terselubung itu jangan masuklah ya, laboratorium mana itu? Isinya orang gila semua, <laughs> isinya orang gila semua. Bahkan pemimpinnya pun sama, juga cari yang waras-waras saja. Resi Anda juga, <A. laughs> <laughs> eh, yeah, saya memang juga. Makanya, saya biasanya tuh, misalnya ada permasalahan, ada permasalahan. Tolong konsultasi itu, biasanya gua tuh konsultasi gitu. Ini kenapa gue? Kayak gini itu ya, waterproof terobsesi dengan karakter dua dimensi gitu, malah sampai dijilat-jilat gitu. <laughs> kata dokternya tuh, "Oh, aduh, kamu sudah tidak tertolong. Gitu. Kamu lebih baik tinggal di sini." Gitu. Eh, kuning dua kali tuh Oke, okay. berharap dapetin ya. Ini baru empat kali ya. Yo welcome dok, selamat datang dok. Teori, oh kesukaan sampean kah? Eh downloading Anjir donut Kok download wah dapatkah kah? Wah dapat kah? Anjir teori single pool, teori single pool. Anjir, Ayo, teori single pool jo. apakah worth it gitu? Wah yang bener aja anjir. Saya pikir, saya pikir, saya pikir, saya pikir, saya pikir, saya pikir, saya pikir, saya pikir, cer baru, itu, ay, car baru ini Yang ke 20 Please lah Di bawah mak puluh ya. Di bawah mak puluh Ayo Aruji sama Aruji sama Masih belum Oke okay, dupe Dapet dupe Oke okay, dupe makoto Oh ya, sesuai ya, double red up gitu ya. Oh, dupe lagi anjing. Dupe kembali. Oh, meh deh tuh, biar gak debar, debar gitu. Oke, okay, diulur selus, ya, palaknya diulur selus, diulur selus. Ini tangannya kita lulus lus Waduh, lembut sekali. Ini pun juga, atau ini uh, ketiaknya, nih, ketiaknya, keteknya. Waduh, selus. Hmm, wangi, elus, elus. Sebarasi. Oke, okay, lanjut. Oi, dekatannya. Ketanya "tanya loh, ya, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, on, oke, oke, oke, oke, Gacha bagus dapat kagak Masih belum Sensei Tolong Tolong sensei Perlu teori lagi kawainya ya? <tuh> Dulu, teori, teori di ini, minta blessing sama sensei. Oh, download lagi cuy. Apakah teori di blessing sama sensei? Wah, ini downloadnya lama, cuy. Dibandingkan yang tadi, sama aku nggak dapat kokoro. Ah, kah Waduh! kok bisa gitu ya? oh berarti kok tuh nggak ada itu ya? nggak ada downloadingnya. dapat dua, oh satu doang. ciraen dapat dua. kita skip ya, kita skip ya, skip ya. dua korro. oke okay, kita skip. my lord akhirnya guys akhirnya guys hehehe mantap akhirnya 70 kali pull Langsung kita buil, ya. Nanya, turun. Sampai 8 doang, sih. bang. Gacha 100 kali, tanggung. Oke, siap-siap nih. Mumpung gua lagi baik, mumpung gua lagi baik. Eh, kuningnya banyak kan. Habis, enggak ada, enggak ada, habis habis. Habis Cok. Kok <guluh> jadi kasian Da Dada, enggak boleh, enggak boleh lanjut dah. Habis langsung cowok dapat kokoro, langsung habis laknya anjir. Kagak dapat B3 lagi, tadi Rainbow semua. Eh. sebelum ada Kokoro tu Rainbow semua, cok.